Oret disbalik lagi sama gua Raffi di channel Rafiqab yang pastinya karena ini kontennya masih sama tentang reaction itu belum apa-apa udah ketawa <laughs> ya sesuai di judul dan di thumbnail ya Ultraman versus Akatsuki oh, sih, yang lagi rame ini akhir-akhir ini So langsung aja kita meluncur ke videonya tapi sebelum itu jangan lupa dong di like di subscribe di komen dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang thank you Loncor ke videonya Ya videonya dimulai dari <gul> si sosok akun orang ini gitu. <gul> astaga loh apa aja udah ketahuan ikut ngeliat mukanya dia lucu at salin orang asli dah. buat gua lucu buat gua lucu followersnya sudah 400k gokil yang like 18 m berawal dari mana ya videonya dia ya berawal dari ini nih kalau nggak salah ya coba kita play eh ini kayaknya deh lu pikir dengan cara minta maaf itu bahwa bakal... oh, bukan bukan bukan mana ya videonya ya Baya lu datang-datang terus langsung bukan mana cu? videonya cuk ya elah cuman ditinggalin lu mau gua kakak <laughs> ini dia videonya nih ini gue pertama kali tahu dia lihat dia tuh dari sini video ini ini lucu banget nih ya. Ya elah cuman ditinggalin lu mau gue kagak sakit-sakit banget. Gue ikhlas kok kalau lu pergi. Gue kuat kok. Oke. Okay. Sebenarnya kan gue itu. Tramen. Lu ngapa ngasih tahu? Akan ah, kebongkar kan? Ya gue ketahuan kalau gue tramen. Ya. Tol. Ya, ya, nggak perlu kasih tahu. Ya, ke kebongkar lo gol ramen nih, ini banget buat gua Hiburan banget ini orang asli. Gue <guluh> tau video itu dari sini. Terus kita baca dulu komentar-komentarnya. Nggak anjay akhirnya gue nemu cowok yang pede ngonten tanpa efek gokel ternyata lord gue ultraman gokel so langsung video yang kedua gue tahunnya yang yang ini nak ini bapak bentar apalagi ibunya kamu nggak ada efek eh nggak ada nggak ada efek gak ada apa apa loh dia nggak pakai efek nggak pakai apa simple banget nggak ada efek natural sekali wajahmu aduh oke okay, langsung ya Alona, ini Bapakmu di masa lalu Bapak ingin ngasih tahu ke kamu kalau Bapak itu sebenarnya Ultraman ntar kalau misalnya Bapak udah nggak ada ambil gelang Ultraman